Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita dan dimudahkan segala rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan Berbagi cara tentang pemasangan list profil gypsum. Sebelum menyimak video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya. Yuk simak videonya. Hukum... Itu gut.